Toyota Rush 2023 D03B rilis dalam waktu dekat, mendekati penghujung tahun 2022. Toyota sepertinya ingin bangkit dan menggoyang pasar roda empat dengan beberapa model baru, dan yang baru di sini adalah produk yang benar-benar baru, tidak hanya lift, sentuhan, apalagi penggantian, atau lebih warna. Selain Toyota Innova Zenix 2023 yang baru saja car 2 upload kemarin, produk baru lainnya segera hadir, yaitu SUV penerus ganda Toyota Rush 2023 D03B. Nah, lebih menarik bukan? Selain itu, Platformnya menggunakan DNGA, bagaimana segmen SUV-B ini? Tonton terus jangan di-skip. Saat Car 2 membahas penggantian Toyota Rush FWD dan Toyota Rush Terios Avanza Xenia beberapa bulan lalu, memang terkesan terlalu dini, namun pelan-pelan informasi ini terungkap, mulai dari Avanza 2022 dan Xenia 2022. Kabar tersebut sempat sedikit memanas karena kompetitornya tak bungkam, seperti Mitsubishi New Expander dan Hyundai Stargazer. Segmen B platform Daihatsu DNGA atau Daihatsu SUV baru, Car2 juga sempat membahas kode desain arsitektur global, atau akrab dipanggil D03B. Sayangnya, Berbeda dengan Avanza FWD Lawas, Toyota menyimpan bocoran pada desainnya. Jadi kita hanya bisa menebak bentuknya saja. Namun, gambarnya tidak terlalu rumit, karena jika kita mencoba menggabungkan satu produk atau model dengan yang lain, pernapasan yang sama digunakan baik untuk fascia maupun bagian belakang, apa setidaknya tiga produk Toyota yang pertama.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 Kita lihat Toyota Rice, Daihatsu Rocky depan, lampu, dan belakang, bentuk dan garis lampu rem. Pada Avanza, Xenia terbaru dengan tema yang sama ditambah satu lagi, Toyota Rava 4, Prediksi Car 2, nanti pada Toyota Rush versi terbaru 2023 ini akan memiliki bentuk yang mirip dengan Toyota Rava, meski tidak sama dan tidak 100% sama. Terdengar familiar, ya bisa dibilang Rise Rocky adalah versi minor yaitu versi kecil, jika pendekatannya mengikuti sang kakak, maka dipilihlah desain Fortuner, dan kemiripannya juga terlihat pada Rava 4 versi sebelumnya. Tapi kalau ditanggapi seperti itu, kesannya terbalik dan mungkin juga Fortuner akan meningkat pesat dalam satu atau dua tahun. Baiklah kita tunggu saja jika melihat bocoran yang seharusnya terjadi pada Agustus tahun 2022 Toyota Rush 2023 diluncurkan. Namun sepertinya, Toyota memiliki tujuan yang lebih mendesak daripada tujuan lain seperti Toyota Vios 2023 dan peluncuran Innova Zenix 2023. To play. This is war. With the enemy, Soal fitur, percayalah, Rise, Avanza, juga Innova Zenix bisa menjadi referensi untuk Toyota Rush 2023 generasi berikutnya yang berarti sistem keselamatan Toyota akan ditambahkan Termasuk adaptive cruise control dan lainnya.